tentang eh, apa itu omnibus law ya satu undang-undang cipta kerja yang baru saja ditandatangani oleh DPR dan mendapatkan respon yang sangat luar biasa karena omnibus law ini eh, merupakan ya undang-undang sapu jagat. Artinya untuk memaksimalkan investasi yang datang dari luar. Saya akan angkat jempol. Jempol saya akan angkat dua jempol. Kalau DPR bisa menyelesaikan ini dalam seratus hari. Dan kalau ini nanti betul-betul keluar, akan ada sebuah perubahan besar sekali dalam pergerakan ekonomi kita, dalam pergerakan kita membantu kebijakan pijakan begitu itu nanti jadi keluar, saya tadi sudah bisik-bisik kepada Pak Betul Cega dan Bapak Bulut Bibi, Pak hati-hati, begitu aturan mengenai Sovereign Web kita dapat, akan ada inflow Mungkin minima 20, 20 miliar, bukan rupiah, tapi USD, 20 miliar. Karena bagaimanapun juga penciptaan kerja ini uh, sesungguhnya ditujukan agar supaya ada perubahan yang sangat Mendasar di dalam cara kerja kita yang selama ini memang selalu mengikatkan diri dalam pemikiran atau paradigma yang spiritualistik, sesuai dengan uh, Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat dan uh, kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi dasar-dasar itu uh, tampaknya sekarang diinterpretasi kembali, sehingga negara melalui undang-undang ini melepaskan beberapa persyaratan yang lebih bersifat uh, spiritual dan bergerak pada uh, ya posisi yang lebih materialistik jadi yang dihitung adalah seberapa besar jumlah investasi yang masuk dan seberapa besar keuntungan berupa finansial itu yang dipercaya mungkin dapat mensejahterakan rakyat hal itu sudah barang tentu agak sulit ya menerjemahkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia dengan cara memberikan kebebasan yang seluas-luasnya pada investor dan juga para penguasa tanpa ikut campurnya negara di dalam urusan-urusan yang bersifat tradisional Pembahasan rancangan undang-undang ini hanya ketok saja, ketok saja, tidak ada diskusinya, ya, tidak ada diskusinya. Lalu alasan yang ketiga tentunya, ya, rancangan undang-undang ini kalau teman-teman baca itu lebih banyak mengakomodir kepentingan pebisnis, sedangkan kelompok-kelompok rentan masyarakat seperti nelayan, petani, pekerja, UMKM sama sekali tidak diperhatikan. Hanya memberikan legalisasi, ya, dekriminalisasi terhadap pebisnis-pebisnis yang selama ini melakukan perambahan hutan. Itu yang terjadi. Ya, Bagaimana kita bisa menyetujui rancangan undang-undang semacam ini? Maka kita menolak. Isu tenaga kerja juga kita minta supaya dikeluarkan dari rancangan undang-undang ini. Mengapa? Hak-hak pekerja sama sekali tidak diperhatikan. Yang paling nyata itu adalah ketentuan tentang pesangon. Khususnya rakyat yang berusaha Yang selama ini lebih banyak dibantu oleh negara Di dalam hal penyediaan baik itu modal maupun pasar Tapi agaknya ya sekarang lebih bebas Tidak membutuhkan perizinan yang rumit Dan juga bagi usaha-usaha yang sifatnya tidak mempunyai dampak atau konsekuensi yang fatal ya seperti obat-obatan, senjata, rumah sakit ataupun yang mungkin sangat berisiko tinggi sudah tentu ini membutuhkan perizinan yang ketat dan yang selama ini kita dengar dari Omnibus Law ini adalah tenaga kerjaan dalam hubungannya dengan fasilitas-fasilitas yang selama ini diberikan kepada tenaga kerja yang sekarang ini orang harus mandiri dan negara kelihatannya tidak terlalu campur tangan terkecuali dalam beberapa hal yang tidak jelas dalam undang-undang itu atau yang membutuhkan penjelasan adalah menggunakan peraturan pemerintah umur hidup dengan demikian berarti tidak ada pesangon berarti RU cipta kerja menghapus pesangon itu jelas di situ dikatakan bahkan penghargaan masa kerja dalam undang-undang sebelumnya nomor 13 diturunkan nilainya dan penggantian hak buruh dihapus balik ke kesepakatan kesepakatan pasti pengusaha menolak jelas pesangon hilang yang ketiga adalah penggunaan outsourcing yang masif yang sebelumnya outsourcing hanya lima jenis pekerjaan sekarang diperbolehkan sekarang semua jenis pekerjaan dan tidak ada batas waktu seumur hidup anak kita para ibu yang susah susah menyekolahkan anaknya yang Berjibaku pontang-panting mencari rizki tambahan untuk menyekolahkan anaknya Negara membuka ruang Para agen saya quote and quote Bukan berarti seperti itu Tapi quote and quote tanda petik Menjual buruh kepada pengusaha-pengusaha yang serakah itu Karena sekarang bisa melalui agen bebas Seumur hidup dan tidak jelas masa depannya Yang keempat adalah alasannya Karyawan kontrak sekarang bebas Dulu karyawan kontrak harus ada persyaratan, Boleh menggunakan karyawan kontrak kalau paling lama 3 tahun pekerjaan itu. Jenis pekerjaan tertentu untuk pre-pro bukan mass product, bukan produksi massal. Dan sebagai sekarang syarat itu dihapus, dibolehkan menggunakan karyawan kontrak semua jenis pekerjaan dengan batas waktu tidak tertentu. Wahai ibu-ibu dan bapak-bapak, anak-anak kita terancam dengan masa depannya yang dikontrak seumur hidup. Tanpa kejelasan nasibnya Dan di outsourcing seumur hidup Melalui para agen-agen pekerja apa Yang menampung pekerja itu Berbahaya buat negara ini Terlalu liberal Tidak ada perlindungan negara kepada rakyatnya Yang kelima adalah uh, uh, Social security Jaminan sosial dihapus Khususnya jaminan kesehatan Dan jaminan pensiun Dengan berlakunya upah per jam Atau istilah dalam undang RU tersebut Persatuan waktu maka tidak ada lagi kewajiban untuk membayar jaminan kesehatan dan jaminan pensiun. Bagaimana menghitung pensiun ini dengan upah per jam ditambah dengan adanya outsourcing dan karyawan kontrak yang bebas? Siapa yang bayar jaminan pensiun? Para guru dan pekerja itu? Dunia pekerjaan Indonesia terancam. Pekerja-pekerja lokal terancam. Ditambah yang keenam alasannya adalah tenaga kerja asing. Dulu harus mendapatkan izin menteri, sekarang hanya sekedar pengesahan tanpa perlu izin menteri. Siapa yang kontrol bahwa buruh kasar, tenaga kerja asing bisa masuk? Sekarang saja yang ada izin tertulis menteri bisa hilang, bisa banyak orang buruh kasar terus tenaga kerja asing masuk. Sudahlah outsourcing, sudahlah kontrak bebas, sudahlah upah murah, sudahlah masa depan tidak ada. Buru-buru asing bisa bekerja di startup. Startup, startup dan lembaga pendidikan sekarang bebas untuk apa, mem memakai jasa tenaga kerja asing itu berbahaya mengancam pekerja lokal. Yang ketujuh adalah yang kita sebut dengan waktu kerja. Sekarang ini minimal adalah, maksimal adalah tujuh jam sehari dalam enam hari kerja Senin sampai Sabtu, atau delapan jam sehari dalam lima hari kerja Senin sampai. Dalam erucinta terjadi, hapus semuanya. Hanya dikatakan maksimal 40 jam seminggu. Berarti orang boleh bekerja, guru dipaksa bekerja 14 jam seminggu. Dan guru tidak diberi waktu istirahat karena lemburnya boleh 18 jam dalam sehari. Dalam seminggu maksud saya 18 minggu Waktu kerjanya tidak lagi 7 jam atau 8 jam. Ini berbahaya untuk masa depan pengunjungan kaum buruh. Dan hal-hal lainnya adalah sanksi pidana dihapuskan dengan... dengan dengan apa dengan cipta kerja baru orang tidak bayar pengusaha tidak bayar upah tidak ada saksi pidana terlambat bayar upah tidak ada larangan kalau begitu saya bisa kalau saya pengusaha bisa bayar upah 3 bulan sekali dong di mana negara kalau begitu kalau memang tujuannya investasi kenapa tidak ada perlindungan kita setuju investasi yang tidak kita setuju ada tidak ada perlindungan dan kemudian hal lainnya yang kesembilan adalah bahwa PHK jadi mudah sekarang. Nggak perlu lagi ada negosiasi dan perundingan dengan serikat buruh. Langsung ke PHI dan PHI bisa langsung memutuskan pengadilan hubungan Oleh ya, Karena itu kami berpendapat 9 alasan KSPI menolak RUU cipta kerja yang sudah resmi diserahkan DPR akan dilakukan perlawanan. Ini artinya bahwa Omnipaslo ini uh, menunjukkan kekuatan pemerintah yang Ya, dalam banyak hal tidak terjadi perdebatan di DPR. Itu ya, kelihatannya dominasi eksekutif terhadap legislatif begitu sangat menonjol. Pembahasan rancangan undang-undang ini hanya ketok saja. Ketok saja, tidak ada diskusinya. Itu artinya bahwa pemerintah sangat kuat, dan apabila pemerintah terlalu kuat, ini ya cenderung bahwa tindakan-tindakan yang bersifat totalitar atau ya bersifat dictatorship itu mungkin saja terjadi dan kecenderungannya kalau sudah absolut semacam itu kekuatannya ya cenderung korup juga artinya mudah sekali Menyelewengkan atau ya Menyimpangkan beberapa hal Yang uh, Tidak sesuai dengan semangat Hidup dan uh, Warisan Budaya yang kita miliki Mengapa demikian? Ya karena Sekarang ini dunia Sangat dipengaruhi oleh Posisi Pasar global Dan kita Ya bergantung kepada Kepada uh, permodalan asing apalagi kita juga terlalu banyak hutang luar negeri dan hal itu akan membahayakan apabila investasi tidak berjalan sesuai mana mestinya dan tetangga saya juga menceritakan lalu bagaimana kekuatan ini bisa mesejahterakan rakyat ya kita tunggu saja apakah hasilnya akan lebih sejahtera hasilnya akan lebih memberikan banyak peluang dan kreativitas serta inovasi bagi masyarakat untuk berkembang, kalau hal itu dapat membangkitkan semangat dan meningkatkan kesejahteraan, berarti Omnibusuluh ini positif. Hanya saja memang boleh saja orang khawatir, dan juga menyaksikan bahwa hasilnya akan seperti idealisme yang uh, dicita-citakan oleh Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi uh, dengan pandangan yang mungkin agak lain, kita perlu juga mengkritisi bahwa masa depan bangsa ini juga tidak bergantung saja pada investasi dari luar. Tetapi bagaimana etos kerja kita, kompetisi atau persaingan yang sihat di arena global ini dapat kita menangkan. Kalau itu yang terjadi, maka sesungguhnya Pancasila dan Belum Dasar 45 harus menjadi satu pegangan karena intinya adalah keduanya mendasari. Perbuatan tingkah laku dan juga langkah kita menuju ke masa depan yang lebih baik. Sekian, uh, obrolan saya dengan tetangga. Terima kasih. hai, hai, hai,